ah bos ini ceritanya mah pake super moto, tapi lanjut atau gimana jatuh gitu anjir. apa gimana hujan <coughs> oh shift separi ke 12 sampai atas ya tahu di warung beruntar kenapa coba orang ini sarung tangan robek kena kipas lagi coba. Asap. Hah? asap penasaran sama ini motor kenapa gitu Oh motor ayeng, eh? oh, Aikah. oh mana? mau ke warung dulu? Ya, kan mau di warung dulu? dulu <tuh> <tuh> main lebih cocok pakai ini ani? Iya ya, sama dia yang warna apa warna warna jok? Ah? motor tersini Oke kembali lagi bersama rumah vlog jadi hari ini kita di daerah mana tadi 360 ini jadi kita sekarang ada di daerah lembang daerah Maribaya ding Maribaya kan daerah mana sini Maribaya jadi lagi gabut aja jalan-jalan. Ini ada Om Salman, terus ada Mang Gilang, sama ada Mas Fahri dan saya sendiri A sahrul A Arul, A Arul, A Arul kemari itu. Mas itu ngapain Mas? Oh, nggak video? talent bertihros oh nggak video ada siapa saya saya manusia mas anji ibu-ibu kena shoot ah anjay <tuh>, <tuh>, kalem berdua eh? eh berdua gitu nah, nah. satunya Memori tinggal yang 8 GB doang. Ya taruh di tas nya, 360 teh. kemana mana di bawah? Enjay, orang lagi. Sekarang maru. orang buruk Buru? masa cuma satu orang ya, alila eh kan di tas mana eh jatuh bos bebas ah ya Aing sekali sendiri dulu hasil videonya Seperti apa anjay setelan orang udah full black motor black hoodie black sepatu black orangnya yang bulek belum black itu nah <laughs> coba lihat jelek Oblo. ke kesininya beloknya, teh tadi ma mati, engine katnya lah masukin gigi gak pencet kopling gimana ceritanya ibu ibu makai usd real jam del kevick gak terlalu keras ah apa tadi ada mang bakso tapi kemana ya Oh itu ada ya, di pantai mang bakso sampai besok pagi didorong juga nggak bakal nyala Om Hah? Oh, tadi telat gara-gara itu pas mana <klihat> apa di pom bensin ini mati telat gara-gara itu kuncinya tuh bisa koin in ingin engine katnya di apa nyalain engine katnya biar kalau pas di starter agak susah soalnya tadi gitu di start-start nggak -start, mau nyala ternyata apa engine katnya engine katnya posisi on aja apa posisi ini posisi mati jadi nggak <tuh> mau nyalanya lah <tuh> kita lanjut lagi kita makan dulu <tuh> ada bakso enak channel Baxo, bakso bakso baksonya gede-gede lagi bakso tenes ceritanya tuh uh gagah gini dua setengah tapi Google ngetok cocok Gak roda ini jatuh ke bawah saya. Kita makan dulu ntar lanjut lagi. Kambu lagi. Aduh, hmm. lagi nah, oh. Terus. oh ini udah. mau tadi sama orang di. <laughs> <Wow. laughs> <humsat> <humsat> Nyadar dia ternyata engine katnya di. Terus apa dipencet ayo aduh Tanya banyak ya. dosa kayaknya <ti Enak>. tarik nafas dulu tarik <t804> <s> nafas <narrow hiking> <Tampai. tops> <tops> <tops> ayo pasti bisa <tops> ayo kita bantu menyemangati Apanya? Gila pisan. Namanya Anja. Aduh. Setelan vintage aja. Woi, halus dong. Mana pakai masker? Oh, corona nih di dia mah. Ah, Entah biasa ngar. Lagi anja. Pakai masker. Maskernya ada yang ayah ada aing pakai masker hitam. Tapi Ada wow, ini enggak tahu ke atas masih jauh nggak sih? Katanya mah deket, katanya tahu kan arti katanya. <laughs> Enak lah justrunya nggak empuk empuk amat apa nggak keras karena emang udah lama sih dipakai jadi dia udah mulai empuk. Padahal real jam belum di otak atik, padahal eh belum di ribbon maksudnya. jalan aspal Mana mereka? Kok hilang? Ini suasananya kayak di cangar, cio. Di tengah hutan ya kan. Mana mereka? Kok nggak nyampe? Eh pelan-pelan kalem <sukain> hampir lurus, parem hai hai, hai, hai, hai, hai, kalem, kalem. Bilang 1, 2, 3 nya biar orang lepas 1, 2, 3 Soalnya nggak ada tempat nyetepnya yang enak Itu nyetepnya di gear takutnya nih Disuruh balik lagi katanya mau shoot video <Lan> Mati lagi ya ini tadi <tuk> mundur mundur maju maju maju <tuk> satu dua tiga Oke, okay, kita lanjut lagi. Tadi udah biar foto, foto. Sekarang kita pindah tempat lagi ke atas, jalan-jalan lagi. ini Google gimana ceritanya Google? Udah. Pengen beli Google baru, pengen ganti. Oakley, Oakley airbag, eh airbag lagi. <laughs> Air cuma harganya ya cukup menguras kantong sangat bukan cukup lagi sangat. Soalnya Oakley Air, airbag tuh tiga jutaan ayo goyang goyang bentar ini tutup tangki ada miring nah gini baru pas nggak tunggu tunggu saya tahu Seharusnya tadi itu jam 7 pagi, cuma tadi saya kesiangan Tadi bangun jam berapa? Jam 10, kayaknya jam 9 Eh jam 9 deng, bukan jam 10 Jadinya kesiangan, padahal tadi janjinya jam 7 <tuh> Orang dapet celaya sempit anjir <tuh> tuh agrowisata kebun kebun apa nih kina kebun kina gitu Bukit Unggul kalau ke bawah ini ujung berung anjir berarti naik dari Puncelut cut motor tembus di ujung berung anjir jawa cuk wah pemandangannya bagus kita disajikan wah sarung tangan bolong Cok. gara-gara kena kipas radiator tadi Tadi kan ngecek, kirain apa kipasnya nggak nyala. Sama saya dipegang kipasnya malah muter kok. Gila, pas ditunggu-tunggu nggak nyala, nggak muter. Pas mau dipegang dia muter. Emang ajaib nih kipas radiator Berasa di cangar anjir. Bedanya jalannya doang sih. Kalau ini udah apa? Kalau ini mah jalannya cor-coran. Kalau cangar mah jalannya aspal. Tapi aspalnya udah rusak-rusak sih. nikmati gunung, menikmati lembah. Eh, lewati gunung, lewati lembah. dede. Naik motor. Mana ada ninja atauin eksper motor anjir? Anjir pemandangannya Cuk. Pohonan pohonau nih, eh. pohon mangga lain. Bukan nih, bukan pohon mangga. Pohon toge kayaknya mah. ini Tete lagi lari sore ya Tete. Ini masih siang bukan sore. Kue balok enak. Oh ada kue balok nih. Wow. Kemenangannya ke bawah. Di sini kalau mau madron. entah drone diam di sini. <tuk> <tuk> Wih ke bawah. Kenapa mas kakinya keram? <hesitation> emang tang itu iya iya iya iya iya iya iya lihat orang lihat teman menderita tuh enak kayaknya. ayo lagi orang mbak bantu bismillah dari sini oh ini mah tembus di alun-alun cu alun-alun ujung berung bukan benar. tembus di alun-alun macetnya ujung berung mah udah langganan ujung berung terkenal dengan panasnya dan Macetnya udah, mah. Itu lengkap, pasang covernya dulu, terus dimasukin ke kantong hoodie biar lebih enak bawa motornya. tuh kan macetnya ujung berung teh, tuh. Liatin ke depan, tah tadi enaknya lewat Soekarno Hatta lewat kiri biar nggak terlalu macet anak-anak uh, udah pada di depan lagi saya sendiri yang di belakang so ini dia ketinggalan Jawa amat cok. yang lain pada di depan sana tuh baru nemu satu ini orang yang lain dari depan sana ngantuk Ngantuk dia, Cok. Matanya udah merem tadi. Woi, ngantuk.